Bung Karno berkata Lebih gampang mengusir penjajah Belanda Terima mengusir bangsa sendiri Bangsa sendiri Betul orang Jadi kalau hari ini Banwaslu Tidak juga bersikap tegas KPU tidak bersikap tegas Saudara Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo Yang hari ini sudah kami serahkan videonya Bagaimana Aparatur negara Sampai tingkat KPPS sudah bersikap curang atas nama demokrasi. Lebih baik bubar negoro. Benar, Kangkala. Bubar. Kalau bicara demokrasi hari ini tidak bisa kita perjuangkan lagi bubar. Mendingan kita bentuk satu negara bagian saja kalau begini. Jadi esensi pemilu hari ini mudah-mudahan menjadi barometer. Barometer 5 tahun ke depan. Masyarakat, rakyat Indonesia bukan jual belikan. Rakyat Indonesia bukan lagi cuma sebagai penonton, tapi penentu atas hak otoritas menentukan pilihannya. Betul ya kawan-kawan. Saya rasa begitu. Mereka, mereka, Jadi buat saudara amalkan. demokrasi negeri ini sudah dikuasai oleh seorang-orang kapitalis. Mereka telah membeli suara-suara rakyat. Dengan nilai 50.000 sampai 150.000, artinya demokrasi di negeri ini tidak lagi diawasi oleh para pejabat khusus. Beberapa yang katanya demokrasi kita harus tegak, harus berdiri, rakyat harus merdeka menentukan pilihan, ternyata rakyat dipecundai, rakyat kita bodoh dibodohi. Apa yang telah kami lepakai di depan Bastu Jambi Itu dianggap tidak ada apa-apa Akhir Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Kami menganggap Bekerja tidak sesuai Dengan aturan Mereka tidak profesional. Kami minta DKPP ini Melakukan tindakan keras Dan kami juga ini memasukkan mereka ke dalam penjara. Kenapa mereka mengatakan bahwa tidak ada apa-apa Padahal buktinya nyata Bukti-bukti mani politik Kami berharap kepada DKPP ini Memberikan satu ketegasan Bahwa yang benar itu adalah benar Yang salah itu adalah salah Kalau tidak, mari kita sama-sama bubarkan negeri ini Mari sama-sama kita betul Kami ingin betul negara Sumatera kami ingin mendirikan negara Sumatera Karena pusat ini hanya bagian daripada mempetak-petakan orang-orang. Orang-orang tertentu di negeri ini. Agar mereka bisa berkuasa. Pemilik modal pada saat sekarang adalah akan menjadi penguasa. Dan rakyat ini menirikan kambing. Kita sama yaitu bangsa Indonesia. Tapi kita telah dijadikan Sebagai orang-orang Innozner Kalau di jaman belanda dulu Bangsa-bangsa kambing -bangsa kita ini semua Hukum tidak ada kepada mereka Hukum kepada rakyat kecil Brexit penguasa yang begini Sekarang antara penguasa Dengan pengusaha telah bersatu padu Kami berharap Kepada seluruh penyelenggara Agar mendetrikan demokrasi ini Agar negara ini lebih maju, lebih baik Lebih terhormat di mana orang siapapun juga Oleh karena itu Kita berharap DKPP ini dapat memberikan satu ketegasan Bahwa yang benar itu adalah benar Mudah-mudahan apa yang akan kesan Kami sampaikan secara, secara jelas Di dalam penyerahan kami nanti Yaitu data-data Dapat diberikan suatu ketegasan Hukum bagi masyarakat Provinsi Jambi Bagaimana Anda untuk dapat jelas kami Atau Berikan kami kesempatan Untuk kawan-kawan kami Memberikan satu bukti Dan Anda Akan tahu Sampai di mana Kejuanan dimana... demokrasi di Indonesia Juga berdampak Kepada seluruh Anak-anak dari seluruh negara apakah itu polisi, tentara, pejabat? Ya, Karena apa? Karena masa depan mereka dirumus oleh mafia-mafia pemilik uang. Percuma mereka sekolah, Pak. Percuma mereka pintar. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin negara -pemimpin bisa dibeli dengan uang. Katai kami, kata kita... coba tanyakan kepada diri anda masing-masing. Ketika demokrasi sudah gagal, siapa yang menanggung dosanya? mau jadi apa bangsa ini? Ketika kita tidak lagi mengenal malu terhadap apa yang kita janjikan kepada negeri ini, ternyata hanya sekedar cerita dongeng saja. Kalau memang tidak aman lagi negeri ini, Pak, bubarkan saja. Spanduk kawan, kawan. Ini merupakan cerita kami. Kami tidak perlu lagi penyelenggara negara. Kami tidak butuh lagi yang namanya pemerintahan. Tapi yang kami butuhkan adalah hati nurani Anda, selaku penyelenggara pemerintah. Jadi, kawan-kawan masih selanggaran? gak siang, gak mulai tanas kami minta kepada bag Bapak Perwakilan dari ada bawah seluruh untuk segera menerima kami kalau Bapak kami siang agar apa yang menjadi tuntutan kami terlaksana dan tersampaikan karena kami jauh dari Jambi Bukan bercerita memerput kekuasaan, tetapi bagaimana harga diri di negeri kami telah hancur, telah cedera. Maka hari ini kami minta Bapak Ketua Bawaslu untuk mengakomodir semua apa yang menjadi aspirasi kami. Setara-tara,